Okay. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati a'malina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. shalawatullah wa salamuhu alaihi <coughs> Ikhwani fillah wa abana'i fiddin rahimani wa rahimakumullah Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita berbagai macam kebaikan Entah berupa nikmat keimanan, nikmat Islam dan nikmat taufiknya, yang dengannya kita bisa duduk di majlis ilmu untuk mempelajari dan mendalami agama Allah Swt. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan tentang 100 bait syair terkait perjalanan hidup manusia terbaik yaitu nabi kita nabi Muhammad SAW. kita akan masuk pada bait syair yang pertama berkata penyair atau penyusun dari puisi ini rahimahullahu taala alhamdulillahi alqadimil bari thumma salatuhu alal muhtari segala puji bagi Allah subhanahu wa taala Al-Qadimi yang maha terdahulu, Al-Bari dan yang maha lagi maha pencipta. Tumma salatuhu kemudian salawat Allah Subhanahu Wa Taala al-Muhtari terhadap manusia pilihan. Ditulis ya bait syairnya. Ya, jangan fokus minum boba. Berkata pensyarah dari bait syair. ...yang telah kita dengar tadi. Dia mengatakan... ...Pada'a rahimahullahu ta'ala... ...hadhan nazma... ...bihamdillahi wa s-sana'i alaihi subhanahu wa ta'ala... ...bimahu wa ahlu. Penyusun dari... ...puisi atau bait syair ini... ...telah memulai... ...dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala... ...dan menyangjunnya... Dan menyanjungnya. Bima huwa ahlu. Di mana Allah SWT memang berhak untuk dipuji. Dan berhak untuk disanjung. Wassalati -salat, was ala rasulihil mustafa. Kemudian setelah memuji Allah SWT. Penulis juga bersalawat. Atas Rasul Allah SWT. Yang telah dipilih. Dan... Nabinya yang telah menjadi manusia pilihan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa barakatuhu alaih. Kemudian selanjutnya Alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Apa pengertian pujian? Ditulis nanti ditanyakan. Apa pengertian pujian? Alhamdu pujian. Huwathana'u ala Allahi ma'ahubbihi wa yaitu Menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ahubbihi disertai dengan rasa cinta wa dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah tanjungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup kita sekadar menyanjung Allah. Memuji Allah tapi harus disertai dengan apa? disertai dengan rasa cinta dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala kalau misalnya kita memuji seseorang ya, kita memuji seseorang tapi kita puji dia tanpa ada rasa cinta dan pengagungan terhadapnya misalnya ada orang yang jago, apa namanya? jago main main takroh ya, jago main takroh, kita memuji buh, jagonya itu sana main takroh Apakah dinamakan pujian kita terhadap orang itu Alhamdulillah. Jawabannya apa? Tidak. Karena kenapa? Pujian kita terhadap orang yang jago main takraw itu tidak disertai dengan kecintaan kita kepadanya dan pengagungan kita terhadapnya. Iya. Maka itu namanya madahun. Ya, madahun. Apa madahun? Sekedar memuji seseorang. Sekedar apa? Memuji seseorang. Tapi kalau pujian itu disertai dengan rasa cinta dan pengagungan terhadap sosok yang dipuji Maka itu namanya apa? Hamdun Ya bedakannya Hamdun dan madahun. Apa bedanya tadi? Kalau madahun apa? Sekedar, sekedar pujian Tanpa ada rasa cinta dan pengagungan Tapi kalau hamdun Itu adalah muji yang disertai dengan apa? Kecintaan terhadap sosok yang dipuji Dan mengagungkannya Kemudian penulis akan menjelaskan mengapa Allah subhanahu wa taala disanjung, apa sebabnya? Mengapa Allah subhanahu wa taala dipuji? Alasannya, wahu yuhmadu ala malahu min al asmaul husna wa al ula. Allah subhanahu wa taala dipuji ala malahu min al asmaul husna wa al ula. Allah taala itu dipuji. Karena ia memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang luhur. Dan sifat-sifat yang apa? Yang luhur. Ini yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala itu dipuji karena apa? Karena ia memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang luhur. Kemudian sebab kedua, faktor kedua, Allah Subhanahu Wa Taala dipuji. و يحمد wa ta'ala على نعمه التي لا تعد ولا alasan kedua Allah subhanahu wa taala disanjung dan Allah taala disanjung karena berbagai macam nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita alati yang mana nikmat tersebut لا تؤدّى tidak akan mampu untuk dihitung wala dan tidak akan mampu untuk dijumlah. Ya. Jadi ada dua faktor, ada dua sebab, dua pendorong Allah dipuji. Yang pertama apa tadi? Karena sifat-sifat nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala punyai. Iya. Sama ya. Kalau misalnya kita apa namanya? Ini makhluk ya. Kalau ada makhluk yang begitu elok rupanya, iya, yang begitu baik akhlaknya, kita akan memujinya. Iya, kita akan memujinya. Masya Allah. Betapa gantengnya misalnya urwah. Iya. Ini apa? Ini yang pertama. Kita memuji apa namanya? Seseorang entah sebabnya karena ia memiliki sifat-sifat yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, kita memuji seseorang karena kebaikannya ia kepada kita. Karena apa? Kebaikannya apa? Kebaikannya ia terhadap kita. Ini makhluk-makhluk diantara makhluk. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan perlu diketahui bahwa yang mana lebih utama mengucapkan pujian kepada Allah Alhamdulillah atau bersyukur kepada Allah? Apa yang lebih utama? Yaitu yang lebih utama kata para ulama adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih utama. Kita mengucapkan Alhamdulillah itu lebih utama daripada syukur terhadap Allah. Kenapa? Karena Alhamdulillah pujian terhadap Allah subhanahu Wa ta'ala itu telah mencakup dua perkara. Yang pertama, Allah dipuji karena nama-namanya yang indah dan sifatnya yang luhur. Kemudian yang kedua, Allah dipuji karena apa? Karena nikmat-nikmatnya yang telah Ia limpahkan kepada kita. Jadi tak kala kita memuji Allah, kita telah apa namanya melakukan dua poin. Kita telah memuji sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, kita telah bersyukur kepada Allah. Kita telah bersyukur kepada Allah. Jadi alhamdulillah itu lebih utama daripada Al-Syukru lillahi. <tuh> Kemudian juga diantaranya. Jadi alhamdulillah. Dalam artian alhamdulillah itu kita ucapkan, kita ucapkan entah ketika Allah memberikan kita nikmat atau entah ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah. Sementara syukur itu kita wujudkan kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua nikmat. Tidak, tidak ada namanya kita bersyukur karena Allah memiliki nama yang sangat indah. Tidak ada istilahnya kita bersyukur karena Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang luhur. Iya. Makanya apa? Alhamdulillah itu lebih utama daripada Asyukrulillah Kemudian dari sudut pandang yang lain Dari sudut pandang yang lain Itu ada berbagai macam sudut Pandang kenapa Alhamdulillah itu lebih utama daripada Asyukrulillah Kemudian kita akan masuk pada pengertian Nama Allah Apa pengertian nama Allah Apa itu Allah? Apa maknanya? Allahu Ismun min asma'ihi Allah adalah satu nama Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ilaihi tarji'u jami'ul asma'i Kepada nama Allah lah Seluruh nama-nama Allah itu kembali Nama ar-Rahman, ar-Rahim Kemudian apa? Ar-Razaq, as-Sami' al-Alim Seluruh nama Allah itu kembali kepada... Kepada apa? Kepada nama Allah. Ya. paham ya? Jadi seluruh nama Allah. Itu kembali kepada nama Allah. Tahu nama Allah ya? Allah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian... Dan seluruh nama-nama Rob kita. Itu disandarkan kepada nama Allah. Seluruh nama-nama Rob kita. Itu disandarkan kepada siapa? Kepada nama Rabb kita yang bernama Allah. Makanya kita mengatakan Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku al kudusu al Ya, seluruh nama disandarkan kepada nama Allah. Tidak mungkin kita mengatakan Ar-Rahmanu Ar-Rahimu al kudusu Al-Maliku al allahu. Tidak. Tidak. Tidak boleh ya. Karena-karena apa? Seluruh nama Allah itu disandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Harus diposisikan di depan. Harus diposisikan di mana? Di, di depan. Sehingga nama yang lain itu ikut kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna Allah subhanahu wa ta'ala? Apa nama makna Rabb kita? Makna apa? Makna nama Rabb kita Allah. Maknanya adalah zululuhiyati walubudiyati ala khalqihi ajma'in. Makna nama kita Allah adalah zululuhiyah yang memiliki hak asasi untuk disembah dan diibadahi ala khalqihi terhadap seluruh makhluknya secara menyeluruh. Terhadap apa? Terhadap makhluknya secara menyeluruh. Jadi saya ulang fakna Allah adalah yang memiliki hak asasi untuk disembah dan diibadahi ala khulkihi terhadap makhluknya ajma'in secara menyeluruh fahuwa yadullu ala al-uluhiyyatillati hiya awsaful kamali lillahi ta'ala allati istahakqa anyu Allah wa an nama Allah subhanahu Wa ta'ala itu menunjukkan sebuah sifat keberhakan untuk disembah yang mana sifat keberhakan untuk disembah adalah termasuk dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa ta'ala dengan sifat alluhiah ini sifat keberhakan untuk disembah, Allah berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah dan berhak untuk tunduk kepadanya dan menghinakan diri kepadanya. Ini yang pertama, bahwa nama Allah menunjukkan uluhiyah, yang mana uluhiyah ini adalah termasuk dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang ditunjukkan yang dikandung oleh nama Allah adalah wayadullu alal ubudiyyah allati hiya wasful ibadi allati yaqtadihu imanu rabbiha dan menunjukkan atas sebuah sifat penghambaan di mana sifat penghambaan tersebut adalah sifat seorang hamba yang termasuk konsekuensi keimanannya kepada rabb ya jadi apa namanya, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama menunjukkan al-uluhiyah, apa itu uluhiyah? yaitu sifat keberhakan Allah disembah, kemudian yang kedua menunjukkan al obudiyah penghambaan yang mana al-ubudiyah ini adalah sifat seorang hamba yang termasuk konsekuensi dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak terlalu melebar pada pembukaan kita akan masuk pada Uh, apa namanya? Kita loncati sebagian perkara. Kemudian kata pensyarah, afidahullahu taala summa salatuhu. Kemudian salawatnya Siapa salawatnya? Ai Allah shalawatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia pilihan. Siapa manusia pilihan? Adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah shalawatullahhi Wassalamu Alai Siapa nama Nabi Muhammadurrah? Muhammad bin Muhammad bin Abdullah. Dan wajib bagi seorang hamba, ya jadi ilmu siro itu wajib dipelajari. Wajib bagi seorang muslim. Di antara sisi kewajibannya, yaitu wajib seorang hamba mengetahui nama Nabi dia, mengetahui nama Nabi dia, nama Nabi dia. Tapi tidak diwajibkan mengetahui nama bapak nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang yang paling wajib adalah apa? Mengetahui nama nabi kita, yaitu nama siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, wal mukhtaru Nabi Muhammad adalah sosok yang dipilih. Qala Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nasi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memilih dari kalangan para malaikat seorang rasul Dan memilih dari kalangan manusia seorang rasul Jadi rasul ada dua Rasul dari kalangan malaikat Dan rasul dari kalangan manusia Ada rasul dari kalangan jin? Ada? Tidak ada <coughs> Jadi rasul itu Yang pertama harus laki-laki Yang kedua harus apa? Harus seorang yang Bebas. Maksudnya bukan budak. Bukan seorang yang budak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan menciptakan apa yang ia kehendaki dan apa yang ia pilih. Iya. Jadi ini jawabannya terhadap orang yang bertanya, kenapa mesti Nabi Muhammad s.a.w. yang jadi Nabi? Jawabannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan RobMu menciptakan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan, dan apa yang Dia apa namanya pilih. Ini juga jawaban terhadap orang-orang yang bertanya kenapa mesti Ka'bah di Mekkah, kenapa tidak di saja? Iya, apa jawabannya ayat ini. RobMu kayak lukumaya syau wa dan RobMu menciptakan segala apa yang Dia inginkan dan apa yang Ia pilih. Allah memilih. Mekah sebagai tempat Ka'bah ya sudah. La yusalu amma ya'malu wa hum yusalun. Tidak ditanyakan apa yang Allah lakukan, tapi yang ditanyakan apa yang kita lakukan. Ya, kita akan ditanya terhadap apa yang segala terhadap apa yang kita telah lakukan di kehidupan dunia ini. Allahul mus'an. Kemudian wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairatullah min khalqihi adalah orang-orang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluknya salawatullahi wa salamuhu alaih kemudian penulis akan berbicara tentang makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam ya. apa makna salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala kan kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan salawatnya terhadap Nabi kita serta keselamatan atasnya. Apa makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Nah, kemudian, penulis akan menerangkan bahawa Salatullahi Salat minallahi Ala nabiyihi sallallahu alaihi wasallam sallam Fana'uhu alaihi Fi malaihi ala al Salawat Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad fi mala'il al a'la di hadapan para malaikatnya di langit tertinggi. Berkata Abdul Aliah rahimahullahu taala dia mengatakan salatullah Tanauhu alaihi inda malaikatih. Abu'l-Aliya bertutur. Rahimahullah ta'ala. bahwa salawat Allah. Terhadap Nabi Muhammad. Adalah ia menyanjung Nabi Muhammad s.a.w. Indal malaikah Di hadapan para malaikat. Jadi ketika kita bersalawat. Kepada Nabi Muhammad. Agar Allah s.w.t. Mereka. Bersalawat kepada Nabi Muhammad itu maknanya kita meminta agar Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Wassallatul malaikati, doa dan salawat malaikat terhadap Nabi Muhammad maknanya adalah doa malaikat terhadap Nabi Muhammad saw. Ya jadi malaikat juga bersalawat terhadap Nabi Muhammad saw. Apa, apa buktinya? Yaitu firman Allah SWT. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguh Allah SWT. Dan para malaikatnya, mereka bersalawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Apa makna salawat Allah? Yaitu sanjungan Allah di depan, di hadapan para malaikatnya. Dan makna salawat malaikat terhadap Nabi kita adalah apa? Doa para Malika terhadap Nabi kita. Kita masuk pada inti pembahasan. Kemudian kata penagom yang menulis puisi ini, wa ba'adu ha kasiratar rasuli, mandumatan mujaza tal fusuli, wa ba'adu dan setelah memuji Allah subhanahu wa taala dan menyanjungnya serta salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haka sirotar rasuli. Maka ambillah sirotar rasuli. Ambillah perjalanan hidup Rasulullah s.a.w. Maksudnya apa? Pelajarilah sejarah hidup Rasulullah s.a.w. Mentumatan mujazat al-fusuli. Dalam bentuk puisi mujazat al-fusuli. Yang sangat ringkas dan sangat pendek. Fusuli. Pasal-pasalnya. Kemudian kita akan masuk pada pengertian apa itu asyirah. As Sirah secara bahasa, wasiratul -syiro qotan. Sirah secara bahasa at riqu ha hasanatan kanats au sayyiatan. Sirah secara bahasa adalah perjalanan hidup. Entah perjalanan hidup yang baik ataupun yang buruk. Fasiratu at-tariqah. Maka sirah adalah apa? Adalah pahamat? Adalah perjalanan. Ditulis ya? Ya. Alhamdulillah. Lakin. ida u'zifati siratu lirrasuli alaihi salam. Fahiyya azgah siratin alal itlaqah. Namun ketika istilah sirah itu. Disandarkan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Kita namakan Sirah Rasulullah Disandarkan kepada Rasulullah Perjalanan hidup Rasulullah Maka maknanya adalah fahia azka siratin Maka sirah Rasulullah Perjalanan hidup Rasulullah Adalah perjalanan hidup yang paling Bersih Yang paling suci Secara mutlak Lakana wala yakunu tidak ada yang semisal dengan sirah Rasulullah di masa dahulu dan di masa yang akan datang. Wal muradu bisiratin nabawiyya fil istilahi. Setelah kita mengetahui apa itu sirah secara bahasa, kita akan masuk pada pengertian sirah secara istilah. Dan yang diinginkan dengan perjalanan hidup Rasulullah Alaihi Wasallam secara istilah, adalah, Zikru akhbarin nabiya sallallahu alaihi wasallam Mundu wiladatihi ilaan lahiqa birrafiqil a'la Yaitu, Zikru akhbar. Penyebutan berita-berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sejak ia lahir, Hingga ia bergabung dengan kekasihnya yang tertinggi, maksudnya hingga ia apa? Ia wafat. Saya ulangi, dirah secara istilah adalah apa? Penyebutan tentang berita-berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muntu sejak wiladatihi, sejak ia dilahirkan hingga ia bergabung kepada kekasih beliau yang tertinggi. <coughs> Kemudian <coughs> banyak kami minum es kayaknya. Kemudian kata penulis, ya. <coughs> Ar-Rasul, kata ar Rasul, siapa yang diinginkan Rasul yaitu Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamannabiyyin aitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. Demikian <coughs> pula apa yang diinginkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan imamnya, pemimpinnya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang berada yang datang di akhir zaman. Shalawatullahi wasallamu alaihi Kemudian selanjutnya, manzumatan. apa itu manzumah? Apa yang diinginkan dengan kata manzumah? Manzumah dari kata an-nazmu. Wahuwa jamu wat ta'lifu. Manzumah asal katanya adalah an-nazmu. Dia adalah mengumpulkan dan menyusun. Yukalu nazma shay'a ila syai'i. Shay Dikatakan sesuatu tersebut, di nadzam kepada sesuatu yang lain. Apa maksudnya? Ai jama'ahu ilayhi digabung digabungkan bersama yang lainnya. Wa alafahu wa damma ba'dahu ila ba'd. Dan menyatukannya serta menggabungkan sebahagian yang lain kepada sebahagian yang lain. Wal bin nadhmi huna dan an nadzam secara istilah ditulis adalah al kalamul mawzun adalah pembicaraan yang memiliki timbangan al muqaffa yang memiliki qafiyah. jadi mantum adalah apa terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia adalah puisi puisi tahu puisi arkan ya, ya. tahu puisi dan diantara faidah puisi apa faidah puisi al musa'adatu ala dabtil ilmi wa hifdzihi dan di antara puisi di antara bentuk faidah yang akan dihasilkan dari puisi yaitu akan membantu untuk menguasai suatu ilmu dan menghafalnya coba ya kalau ilmu itu secara umum dibentuk dalam sebuah puisi maka akan membantu kita untuk apa untuk menguasainya dan menghafalnya. Maka ketika kita mempelajarinya, kita sekaligus mempelajari dan menghafalkannya dan hal tersebut adalah pembantu untuk kita dalam menguasainya. Kemudian wali hadaitana ahlul ilmi binadmi fununi syariati fi manzumatin salisah wa bayatin jamila tu'inu talibal ilmi ala hifdihha wa dhabtihha. Oleh karena itu para ulama telah perhatian dengan menawam membuat puisi dari setiap cabang-cabang ilmu syariat ya misalnya cabang ilmu syariat siroh para ulama menulis puisi tentang siroh untuk apa fungsinya yang pertama untuk menguasai ilmu siroh itu kemudian yang kedua untuk menghafalkannya dengan mudah Daripada menghafal puisi puisi tentang cinta, iya, mending menghafal puisi tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga cinta, ya. Ia cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu para ulama telah perhatian dalam membuat puisi di setiap cabang ilmu syariat, fi man dumatin salisa pada bentuk puisi yang mengalir dan bait-bait syair yang indah. Gimana hal tersebut akan membantu seorang pendut ilmu untuk menghafalkannya dan menguasainya? Kemudian, kita akan masuk. Kita langkai sebagian yang kurang apa namanya, kurang penting. Penting juga, cuman kalau kita jelaskan, mungkin apa namanya akan kebanyakan dari kita kurang paham. <tuh> yeah. Kita akan masuk pada bait syair yang ketiga. Bait syair yang pertama apa tadi? Alhamdulillahil qadimil bari, alal muhtari. Ini bait syair yang pertama. Bait syair yang kedua, wa ba'duha katsiratar rasuli mandzumatan al fusuli. Enak didengar ya? Iya. Ini manduma, ini puisi. Kemudian puisi yang ketiga, bait syair yang ketiga, mauliduhu fi asyril fadili Rabiul Awali Amal Fili dan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Asyirul Fadilli pada tanggal 10 Al Fadilli yang istimewa. Rabiul Awali pada bulan Rabiul Awal Amal Fili tahun gajah. Lain nama yang Thani Ashrihi. Akan tetapi yang terkenalnya, di kalangan para ulama, itu tanggal 12. Tanggal 12. Fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi. Di hari senin, saat terbitnya fajar. Wa wafakul ishrina min naysana. Dan tanggal atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan tanggal 20 dari bulan Naisana yaitu bulan April wa qobalahu hainu abihi hana dan sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah beliau telah didatangi oleh kematian ini apa empat apa namanya tiga bait syair yang pertama mauliduhu fi ashril fadili Rabiul 'Amal fili. Ini bait syair yang ketiga. Bait syair yang keempat, lakinnama Bait syair yang kelima, wa wafaqa wa al min wa haynu penjelasannya, Dzakara taala Ma yata'allaku bimawlidil rasuli salatu wassalam. Penulis pu puisi ini yaitu siapa namanya penulis puisi? Ibnu Ibnu Abil Ibnu Abil Izz Ya. Rahimahullahu ta'ala. Ibnu Abil Izz telah menyebutkan pada tiga bait syair tadi Ma yata'allaku pembahasan yang berkenaan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadha fi jami'i kutubi sirah dan pembahasan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fi jami'i kutubi sirah pada seluruh karangan-karangan tentang jalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembahasan yang pertama kali dibahas dari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. kenapa rambutnya hmm. Kemudian kita lanjut Awal. Pada hari ke-10 yang istimewa dari bulan Rabiul Awal. Yaitu apa kata penulis? fil yaumil ashir min syahri rabi'il awal. yaitu pada hari ke-10 dari bulan rabi'il awal. Amal fili. Di tahun gajah. Apa maksudnya amal fili, tahun gajah? Yaitu pada sebuah tahun yang dikenal dengan sebutan amul fil. Tahun gajah. Kenapa bisa disebut tahun gajah? Lilqisratil ma'rufal ma'rufatil lati waqa'at fi dhalikal ami di Abroha, karena kisah yang telah terkenal di mana kisah tersebut terjadi pada tahun itu dan pemeran utama kisah tersebut adalah Abroha, tahu Abroha ya? Iya, <laughs> Abroha al Habashi. Abroha ini dia datang dari benua Afrika, dari benua Afrika. Apa tujuannya? Atamat kata Qasi dan Hadama Baytillahil Haram. Dia mendatangi Makkah atau Makkahmat? Apa itu Makkah? Apa fungsinya Makkahmat Di antaranya tempat apa? Tempat beribadah. Kita sholat menghadap Mekah atau menghadap tembok? Mekah. Iya, Alhamdulillah. Iya. Jadi abroha ini mendatangi Mekah, oh sidan, berkeinginan berkeinginan hadamabaitillahi, berkeinginan ingin menghancurkan Mekah menghancurkan baitul Allah al Haram dengan membawa pasukan gajah, bukan membawa pasukan yang gemuk, tapi pasukan gajah. Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam taroqiy fa'ala Robbuka bi ashabul fil. Tidak kau melihat, tidak kau memperhatikan wahai Nabi Muhammad, apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ashabul fil, terhadap pasukan bergajah. Yaitu siapa? abroha dan para tentaranya alamnya jaal kaidahum fi tadlil bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu dayanya itu sia-sia wa -sia. arsala alaihim tayran ababil dan Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada pasukan bergajah tersebut tayran yaitu burung yang berbondong-bondong tarmihim bi hijaratin min sijil di mana burung yang berbondong-bondong tersebut Melempari pasukan bergajah dengan batu yang telah apa yang telah mengeras dan yang telah panas faj'alahum ka'asfim ma'kul sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan oleh hewan ternak padakal fil maka tahun terakhiran Rasulullah itu dikenal dengan tahun gajah Wa min adatil Arab, min adatil Arab, min adatil Arabi nasi umuman Perhatikan faidah yang bagus. Dan diantara kebiasaan orang Arab, demikian pula manusia secara umum mereka membuat kalender sebuah tahun dengan kejadian atau peristiwa yang besar di mana peristiwa terbesar itu terjadi di tahun itu. Jadi di tahun kelahiran Rasulullah apa namanya? Kela, apa, peristiwa yang paling terbesar yang terjadi di tahun kelahiran Rasulullah adalah peristiwa apa? penyerangan pasukan bergajah terhadap Ka'bah. Maka ketika itu dinamakanlah tahun kelahiran Rasulullah dengan tahun kelahiran Bukan kelahiran ka, Gajah. Tahun tahun apa? Tahun di mana pasukan Gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian kata penulis. Lakinnamal mashhuru thani asyrah. Lakinnamal mashhuru thani asyrihi. Namun pendapat yang terkenal. Itu Rasulullah SAW lahir di tanggal 12. Ya. Jadi kata... Pengarang dari puisi ini, Ia berpendapat bahawa Nabi lahir di tanggal 10. Tapi pendapat yang terkenal, Di sisi para ulama, Nabi Muhammad SAW lahir di tanggal 12. Walidah fil yaumithani asyara min syahri Rabiul awal. Rasulullah dilahirkan di hari ke-12 dari bulan Rabiul awal musyiran ila anna hunaka khilafan bain ahli ilmi pengarang puisi ini memberikan isyarat Bahawa di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmi tentang hari ke berapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal ya jadi direpersekakan ada ulama yang mengatakan Rasulullah lahir tanggal 10 10 apa 10 dari Rabiul Awal. Ada juga ulama yang mengatakan tanggal 12, ya. Kemudian kata penulis, huwa al-mashhuru inda ahli ilmi dan hari atau tanggal 12 adalah suatu pendapat yang terkenal di sisi ulama. Waqila zalika inna maulidahu alaihi salam fi tsamini min syahr Rabiul Awal wa qila ghairi zalik. Dan juga pendapat yang ketiga bahawa Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tanggal 8 dari bulan Syahru dari bulan Rabiul Awal. Jadi ada berapa pendapat? Ada tiga. Tanggal 12, tanggal 10, tanggal tanggal berapa? Tanggal 8. Dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama ini menunjukkan bahwa dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak melahirkan sebuah hukum yang dikenal dengan apa maulid. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita suatu ibadah yang dinamakan maulid. Apa namanya yang berangkat dari perselisihan? Iya, yang berangkat dari perselisihan ada yang bilang tanggal 12, ada yang bilang tanggal 8, ada yang bilang tanggal 10. Masa kita beribadah? Apa namanya? Landasan ibadah kita adalah perselisihan. Ada yang ibarat tanggal 12, ada yang ibarat tanggal 8, ada yang ibarat tanggal 10. Tak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala mencariatkan kepada kita sebuah syariat yang dinamakan maulid, di mana landasannya adalah perselesihan. Ia, ya, masa ada kaum muslimin yang beribarat tanggal 8, ada tanggal 10, ada tanggal 12. Ia, ya, ini tak mungkin ya. Ia, ya, jadi itu adalah kaedahnya. Tidakkah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mencariatkan, memperhambarkan hamba-hambanya? yang mana dasarnya adalah perselisihan. Sekira sama di sini, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.